Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Rabu, 30 November 2022, terpantau turun tipis untuk cetakan antam dan cetakan UBS. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp 558.000. Turun Rp 1.000 dibandingkan harga Selasa, 29 November 2022. Adapun, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol Rp 525.000, masih sama dari harga kemarin. Emas antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dijual Rp 1.012.000, atau turun Rp 2.000. Sedangkan, emas 24 karat UBS ukuran yang sama dijual pegadaian seharga Rp 983.000, turun Rp 1.000 dari harga kemarin. Selanjutnya, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.821.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.820.000. Kemudian, harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.584.000. Sementara itu, harga emas batangan 10 gram cetakan UBS dihargai Rp 9.589.000. Sekian harga emas untuk tanggal 30 November 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.